universe, ketemu lagi kita Di video kali ini, Yuna lagi jalan-jalan ke pasar malam Pastinya kalian udah pada tahu dong pasar malam itu apa Pasar malam bisa dibilang tempat hiburan rekreasi untuk keluarga Yang munculnya itu dadakan Karena selalu berpindah-pindah tempat di sana, kita bisa berbelanja macam-macam seperti baju, celana, makanan, dan masih banyak lagi. Tapi, yang utama dari pasar malam adalah wahana permainannya. Yes, itulah tujuan orang pergi ke pasar malam. Contohnya Yunani udah gak sabar banget pengen naik wahana wana itu. Sekarang, kita beli tiketnya dulu ya teman-teman untuk naik wahana-wana tersebut. Harga tiketnya sangat terjangkau. Setiap Wahana, tiket naiknya itu semuanya Rp10.000 Kalau kata yang sempat viral waktu itu, pasti akan bilang murah banget Wahana yang pertama kali Yuna pengen naikin adalah Ontang Anting atau Swing Ride wahana dengan kursi yang menggantung dan nanti diputar tuh. Dari pelan nanti lama-lama akan berputar kenceng sekali seru banget tapi ya itu bikin pusing kepala sekarang kita lihat Yuna naik kontak anting ya teman-teman Girang banget tuh dia ternyata teman-teman hebat ya. Enak tapi... Enak tapi pusing kalau kata Yuna tuh teman-teman. Nah kalau kalian gimana berandingan naik ontang anting? Wahana yang kedua adalah biang lala atau ferris wheel. Nah, nanti kita mau naik semuanya nih. Yuna, Papa Yuna, dan Mami Besti. Giliran kita naik nih, teman-teman. Aduh, jadi deg-degan nih kalau kata Mami Besti. Soalnya Mami Besti itu takut ketinggian. bagus ya biang lalanya warna-warni lampunya tuh lega banget nih kayaknya Mami Besti turun dari biang lala langsung termenung dia tuh sekarang kita lanjut lagi nih ekspor pasar malamnya tadi Yuna udah request buat main di istana balon istana balon memang salah satu tempat favoritnya Yuna eh hey, kepeleset nih Mami Besti Sambil nunggu Yuna main di Istana Balon, Mami Besti lagi coba keberuntungannya nih, main lempar gelang. Jadi kalau kita lempar gelang dan gelangnya itu masuk ke dalam botol Nah, kita bisa ambil tuh botolnya sebagai hadiah lempar Hmm, Dewi keberuntungan belum ada di sisinya Mami Best ini, teman-teman Mungkin karena belum cuci tangan kali tadi mainnya ya Mungkin Ya udah, sekarang kita beli yang pasti-pasti aja deh Seperti ini nih, es pelangi salju Seger Gak bikin emosi kayak tadi tuh, yang lempar gelang. Oke, okay, kita lanjut lagi menuju wahana berikutnya. Nah, di sini ada kora-kora nih, teman-teman. Tapi sayangnya, kita belum sempat naik. Kelupaan juga nih, kayaknya sih. Lanjut, Yuna pengen naik komedi putar atau karusel Ini juga salah satu wahana yang digemari sama anak-anak ya Dan juga pastinya aman banget deh Tapi tetap, orang tua harus mendampingi dan mengawasi putra-putrinya yang bermain di wahana ini Yuna, seneng juga nih naik komedi putar muter-muter sambil lihat-lihat lampu-lampu di sekitarnya sekarang kita mau challenge challenge buat Mami Besti nah, Mami Besti kita tantang nih buat naik ontang anting Mami Besti sebenarnya takut loh naik kayak ontang anting ini lihat aja tadi naik biang lalai ya kan udah panik gitu mukanya demi teman-teman mau besti mau nih challenge naik ontang anting atau swing ride <tuk> cayo mami besti semangat semangat semangat <tuk> It could be a job Sudah selesai, guys. Mami Besti sudah melewati tantangannya, dan hasilnya ya nggak penting. Sih, hasilnya yang penting itu kita berani untuk menerima tantangannya, karena kalau kita nggak coba, kita nggak akan pernah tahu. Yang paling penting, penting, penting, penting itu kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ya, teman-teman. Enak ya. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Sehat-sehat selalu ya semuanya. Bye-bye.